Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Berjumpa lagi dengan saya dalam di sini, di Al alam jaya, teman, -teman. Uh, Semoga kita semua tetap dalam lini rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, yang akan kami bahas itu mengenai konsep atau teori tentang gerbang logika. ya Gerbang logika lagi, cuma ini versi yang IC seperti itu. Kalau yang kemarin kita kan membahas yang versi transistor. Ya sebenarnya ada tiga, tiga macam rangkaian sih seperti itu ada yang rangkaian seklar dengan led dan supply gitu saja uh, ada rangkaian menggunakan transistor ada rangkaian ini yang ketiga menggunakan uh, ic seperti itu oke okay. kami di sini hanya membahas sekali lagi 5 ya seperti itu lima uh, apa Lima gerbang logika secara umum, walaupun ada tambahan dua seperti itu: eksklusif or dan eksklusif nen. Kalau nggak salah, eksklusif n nah, ya, kurang lebih begitu. Oke, teman-teman bisa lihat di tabel sebelah ini. Yang pertama, kita akan bahas yaitu e, note ya, seperti itu. Teman-teman bisa lihat di situ, eh, not itu macamnya ada berapa seperti itu ada. <tuh> apa ada IC TTL, ada IC CMOS ya, kemudian ada high speed uh, TTL seperti itu. Cuma yang akan banyak kita bahas di sini nanti yang IC TTL saja seperti itu karena lebih mudah didapat dan selalu harganya lebih terjangkau seperti itu untuk prakteknya ya seperti itu teman-teman. Uh, di situ ada gerbang NOT, kemudian N dan OR seperti itu, kemudian NOR. Untuk yang NOT kita pilih saja itu yang ada di sini ya yang yang standby seperti itu, itu yang 7404 seperti itu. Kalau yang N itu 7408. Kemudian yang OR itu 7432. Kemudian yang Nen itu 7400. Kemudian yang NOR itu 7402. Kalau teman-teman mungkin eh, apa menemukan ya IC-nya itu eh, di tengahnya ada LS itu cara membacanya eh, gampang ya seperti itu. Ambil aja dua dua angka di depan dan dua angka di, di terakhir seperti itu. Biasanya 74 kalau IC, IC ini ya IC TTL ya 74 LS 00 misalnya untuk yang nen nah itu ambil aja LS-nya dibuang 74 di depan nolnya di belakang itu diambil jadi tujuh empat nol gitu konsepnya teman teman oke kemudian untuk gerbang logikanya yang not itu seperti apa ya teman, teman bisa lihat di tabel ini yang not itu seperti segitiga seperti itu ya seperti tiga lancip dan di depannya ada ini ada lingkaran seperti itu itu not ya sangat berbeda dari yang lain not itu. Dari dari sisi bentuk gerbangnya ya seperti itu not itu. Kemudian kalau yang N ya. Kalau yang N itu cirinya dia berbentuk segitiga. Ya cuma ujung depannya itu tidak tidak tajam, tidak lancip seperti itu. Jadi seperti kubah gitu. Itu itu yang N. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang OR ya yang OR itu berbentuk segitiga lancip dan belakang seperti anak panah seperti itu seperti uh, nanya busur itu ya anak panah jadi ada ada ada semacam V-nya begitu dat, uh, agak uh, depannya agak tajam seperti itu itu yang yang or seperti itu nah kemudian yang uh, N-not ya, N seperti itu itu persis seperti N cuma dia ada ininya, ada uh, lingkarannya di depan. Itu yang N seperti itu, persis seperti N. Cuma ada lingkarannya seperti itu. Kemudian uh, yang kelima itu adalah yang ini, yang nor seperti itu ya, yang terakhir yang nor. Oke, okay. nor itu tujuh empat ya, seperti itu. Dia sama seperti ini. Uh, Lambangnya atau simbolnya seperti OR, cuma dia ada lingkarannya karena dia kan NOT OR seperti itu. Jadi kebalikannya dari yang OR seperti itu. Nah, ada eh, yang tidak kalah pentingnya untuk dibahas adalah bentuk rangkaian dalam dari ICIC tersebut. Yang pertama eh, kami ulangi dari NOT. Not itu 7404 ya seperti itu. Itu ada 14 kaki teman-teman, ada 14 kaki ya, 14 kaki. Uh, yang mana semua IC-nya itu sama, yang kaki empat belas itu VCC uh, atau logic ya seperti itu, biasanya 5 volt, yang kaki nomor 7 itu adalah ground, <coughs> selalu seperti itu sih, IC logika itu, <coughs> ya ada 14 kaki, yang empat uh, belas itu VCC, yang 7 itu uh, ground, dan untuk node ini ada sekitar enam gerbang, ya enam gerbang, satu inputan ya, satu outputan juga menghadapkan ke sebelah kanan seperti itu kemudian yang n itu 7408 itu sama kaki nomor 7 itu ground kaki nomor 14 itu adalah VCC kemudian dia ada ini ada empat gerbang seperti itu ya ada empat gerbang yang mana dari empat gerbang itu inputannya ya masing-masing gerbang itu inputannya nomor satu dua empat lima dan seterusnya kemudian outputnya ada di nomor tiga enam ada di nomor 8, dan di nomor berapa sebelas ya seperti itu teman, teman bisa lihat sendiri dan dia menghadap ke sebelah kanan ingat tadi dari not n itu mengasih menghadap sebelah kanan ya kalau di gambar itu ya seperti itu kemudian kalau yang or itu sama ya seperti itu ada empat gerbang juga teman teman yang nomor 7 itu adalah ground, yang kaki nomor 14 adalah VCC. Uh, inputannya itu di nomor 1 dan 2, 4 5, kemudian 8 eh apa 10 9 atau 9 10, kemudian 13 dan 12 itu inputan. Outputannya ada di nomor 3, nomor 6, nomor 8 dan nomor berapa itu? Uh, nomor 11 ya, seperti itu. Dan dia ngadapnya masih kanan seperti itu. Kemudian yang berikutnya IC 7400 atau NAND NOT N itu persis seperti ya persis seperti N ya. Cuma di depannya itu ada lingkarannya seperti itu. Hanya itu perbedaannya. Oke, yang terakhir yang paling berbeda dari yang lain ya, maksudnya posisinya ya. Kalau yang tadi itu menghadap sebelah kanan semua, ini menghadap sebelah kiri. Jadi apa bedanya menghadap sebelah kanan dengan sebelah kiri? Kalau sebelah kanan itu input-outputnya inputannya itu biasanya 1, 2 seperti itu. Outputnya di nomor 3, 6, 8, dan 11. Kalau ini, yang nor ini, 7402, not or ini, ini outputannya ada di nomor 1, nomor 3, nomor 10, dan nomor 13 Jadi outputannya Kebalikannya ya, seperti itu Dan inputannya ini gerbang yang pertama Inputannya ada di nomor 3 4 Kemudian gerbang kedua ada di nomor 5 Nomor 6 gerbang yang ke 3 Itu ada di nomor 8 9 gerbang 4 Yang keempat itu ada di nomor 11 Dan 12 belas. Nah, ini Betul-betul harus ya kalau bisa dihafal seperti itu kalau anda bisa dihafal, tidak masalah juga. Yang penting catatan ada dan memahami konsepnya seperti itu teman, -teman ya. Oke, ini teori dari apa dari kami tentang 5 gerbang logika IC seperti itu. Semoga yang sedikit dari kami ini bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semua. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.